Inilah Bapak Lukman, ini pengusaha kubis di sini ya, di Praseng. Bagaimana perkembangannya Pak Lukman mengenai ini? Ya, selama kita enggak pantalan kubis ya. <laughs> bisa panen oh ya, buat teman-teman ini nggak target kan bisa buat bantal lah ini ya oh iya pantalan ya oh iya, iya iya fungsinya banyak kubis ini selain vitamin yeah. apa e iya yeah. e, mm -hmm. vitamin pusing-pusing juga hilang lah oh iya iya nah, ini jadi ini sudah mau beli sekitar berapa hektar ini ya? hampir 10 kali lipat lapangan bola ini wah hebat Akan hebat Kan? stadion iya. oh ya negeri dulu ya iya iya betul betul betul, betul. timnas hmm. yang main di sini iya untuk tim-tim dari luar negeri oh ya oksigennya sangat rendah ini oh iya iya ya, betul betul pengaruh terhadap otak ya iya iya, iya. akhirnya nanti ujung-ujungnya bantalan covid oh <laughs> begitu ya pak ya iya iya, iya pak iya. terus dari wartawan mana ini saya dari TV Longor Pak. Iya, ya. begitu. <laughs> terus ini apakah bisa ya? Semisal kayak marketingnya leasing, dia kekurangan target itu terus jualan gobis jadi target gitu, Pak? Oh bisa. Bisa, bisa. ya? Sangat bisa. Sangat ya. bisa ya, Pak ya. <laughs> terus ini kira-kira apa ya? Panen berapa bulan? Nah, panen berapa bulan sekali, Pak ya? Ini kita setiap hari panen, Pak. Iya, huh? setiap hari panen. Oh, setiap hari panen, ya. Setiap hari panen ya. Pak, ya. Jadi, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Oh, ini. ya. Sekitar mana, Pak? Ya, sekitar-sekitar sini aja. Oh, <laughs> ya. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, lihat-lihat tadi. Lihat, lihat. Orang-orang ini, ya. ya nah, iya, iya. Ini masa depan ini, Wah, <laughs> ini. Masa depannya curang, <laughs> ya. politik ini dia. Oh, iya iya iya iya iya iya iya. ya ya jelas orangnya. Heeh mm heeh -hmm. Ya, ini saya mau belajar mereka supaya bisa agro wisata hm? lah. Oh, agru bisnis ya. Iya iya iya ya. Memang betul, Pak. Memang kita wilayah agraris itu harus seperti ini, Pak. Heeh heeh heeh. Ya ini langsung ini, ini tumbuh-tumbuh sendiri. Eh? Jadi enggak ditanam ini. Oh, tumbuh-tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri gitu loh. Sakti ya, Pak ya. ya sakti. Ya. Oh iya iya iya. Ber Berguru di mana, Pak? Hah? sama dulu. guru ki ki ki gendeng <laughs> demikianlah wawancara dengan bapak Lukman terima kasih Pak Lukman Iya semoga sukses Pak Lukman amin, amin.